Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang empat zodiak yang bernasib baik dan muncul serta mendapatkan pintu rezeki yang terbuka di awal tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak Silakan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalan yang disini saya informasikan terlebih dahulu, bahwasannya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silakan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang zodiak yang informasi baik serta mendapatkan pintu rezeki yang terbuka di awal tahun 2021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 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang berkuasa kelemahan zodiak yang bernasi baik dan muncul di awal tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo. Yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bernasib baik dan muncul serta mendapatkan pintu rezeki yang terbuka di awal tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang Leo bernasib baik dan muncul dikarenakan seorang Leo mendapatkan peningkatan keuangan serta seorang Leo mampu mengambil satu peluang untuk memperbaiki keuangan serta mampu mengambil satu usaha. Yang dimana di sini tujuannya untuk memperbaiki serta meningkatkan kehidupan di awal tahun 2021. Dan peluang tersebut berhasil Leo dapatkan, berhasil Leo gunakan, berhasil Leo manfaatkan untuk meningkatkan keuangan serta membuka pintu rezekinya di awal tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umum, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan Pintu yang terbuka bernasib baik dan muncul di awal tahun 2021 di dalam kategori keuangan kehidupan Yang dimana di sini seorang pasangan, seorang orang tua, sahabat selalu mendukung serta mensupport seorang Leo Untuk mendapatkan keberhasilan kesuksesan di awal tahun 2021 Di sini juga digambarkan seorang pasangan Leo akan selalu memberikan motivasi serta mendoakan Leo di dalam kategori kehidupan Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice Secara umum, justice itu diartikan keadilan, sebab, dan akibat. Dan jika kartu di justice kita lakukan dengan kartu wujud yang pertama di sini, menggambarkan akibat dari seorang pasangan yang selalu mendukung mensupport seorang Leo di dalam kehidupan keuangan maka disini menyebabkan keuangannya akan meningkat serta di disini pintu rezeki seorang Leo akan semakin terbuka lebar di awal tahun 2021 dan disinilah dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bernasib baik dan hujuk, serta mendapatkan pintu rezeki yang terbuka di awal tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin untuk zodiak yang pertama yang bernasib baik dan muncul di awal tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius. Di sini digambarkan seorang Aquarius mendapatkan keberuntungan ataupun bernasib baik dan muncul serta mendapatkan pintu resmi yang terbuka di awal tahun 2021. Di dalam kategori ini seorang Aquarius memulai sebuah... Karir, memulai sebuah pekerjaan Memulai sebuah kehidupan yang sangat bagus Dan menata kembali kehidupannya Di awal tahun 2021 Di sini juga digambarkan bahwasanya Seorang Aquarius akan mendapatkan Keuangan yang meningkat dan di sini seorang Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru, mendapatkan pekerjaan yang baru, membuka pekerjaan yang baru, yang dimana di sini hasilnya akan sangat maksimal dan hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Aquarius di awal tahun 2021. Dan di sini digambarkan pintu rezeki Aquarius akan terbuka di awal tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups secara umum, clean of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. dan di sini menggambarkan seorang Aquarius memulai karir yang baru, pekerjaan yang baru, membuka usaha yang baru, yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan serta di sini seorang pasangan akan mendukung seorang Aquarius, yang dimana di sini keberhasilan akan didapatkan oleh seorang Aquarius bersama seorang pasangan dan di sini pintu reski akan semakin terbuka. Dan disinilah dikategorikan seorang Aquarius berenergi sebaik dan muncul di awal tahun 2021 serta mendapatkan pintu yang terbuka. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan akibat dari seorang Aquarius yang menata kembali kehidupannya, menata kembali pekerjaannya, menata kembali keuangannya. Yang gimana disini dibantu oleh seorang pasangan akan menyebabkan keuangan kehidupan seorang Aquarius semakin bagus di awal tahun 2021. Dan di disini seorang Aquarius mendapat kategori dan julukan Seseorang yang bernasib baik dan muncul serta mendapatkan pintu resmi yang terbuka di awal tahun 2021. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah 5 of Cup ataupun 5 piala. Untuk Zodiac yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini dikategorikan, seorang Gemini merupakan sosok-seseorang yang bernasib baik dan muncul dan mendapatkan pintu resiko terbuka di awal tahun 2021. Di sini digambarkan, seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, sosok seseorang yang pantang menyerah, sosok seseorang yang tidak mau menyerah dalam keadaan, sosok seseorang yang berjuang terus di dalam kehidupan, dan di sini digambarkan, seorang Gemini akan mendapatkan pekerjaan yang dimana hasilnya adalah hasil keringat serta hasil jerih payah seorang Gemini sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan belajar dari masa lalu untuk memperbaiki kehidupannya di awal tahun 2021 serta di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok- seseorang yang memperjualkan kehidupan keuangan serta karir yang dimana di sini seorang Gemini akan sukses dan mendapatkan keberhasilan dan pintu rezekinya akan terbuka di awal tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Swart. secara umum Queen of Swart itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya yang disini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bernasib baik dan muncul di awal tahun 2021 serta mendapatkan pintu rezeki yang terbuka dikarenakan di sini seorang gemini tidak mau menyerah dalam keadaan dan selalu berjuang untuk meningkatkan kehidupan yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport serta mendoakan seorang gemini di dalam kategori kehidupan dan di dalam kategori keuangan dan nah, di sinilah pintu sekinya akan terbuka serta di sini seorang gemini akan bernasib baik dan muncul di awal tahun 2021 dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Efek dari seorang Gemini yang merupakan sosok seseorang yang disiplin yang tidak mau menyerah dalam keadaan selalu berjuang keras untuk meningkatkan kehidupan dengan dukungan dari seorang pasangan akan menyebabkan pintu yang akan terbuka tebar. Dan di sini seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bernasib baik dan muncul di awal tahun 2021. Dan untuk yang keempat adalah Nine of pentacle ataupun 9 Koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan bernasib baik dan mujur serta mendapatkan pintu sekitar buka di awal tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan kehidupan seorang Libra akan membaik meningkat serta akan lebih bagus di awal tahun 2021, dimana di sini dikategorikan keuangan seorang Libra akan meningkat. Dan di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di awal tahun 2021 akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Di sini juga digambarkan bahwa saya seorang libra merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain yang dimana di sini akan mengakibatkan yang dimana di sini efek yang ditimbulkan adalah pintu respi seorang libra akan semakin terbuka lebar di awal tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. King of Swords. Secara umum King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini merupakan seseorang yang lebih tua dan lebih kerasan sendiri Dan di sini menggambarkan keuangan, kehidupan seorang yang meningkat di awal tahun 2021. Di mana di sini seorang libra suka berbagi dan di sini efeknya adalah pintu sekinya akan semakin terbuka lebar di awal tahun 2021. Yang di sini juga seorang orang tua merupakan sosok seseorang yang suka dibantu oleh seorang libra, dan di disini doa dan dukungan dari orang tua akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang libra di awal tahun 2021 dan disinilah dikategorikan seorang libra merupakan sosok seseorang yang bernasib baik dan mujur serta mendapatkan pintu resmi terbuka di awal tahun 2021 dan jika kartu justice kita dengan sudut yang keempat disini menggambarkan Efek dari orang Libra yang suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain, utama di dalam kategori orang tua, di sini menyebabkan pintu reski akan terbuka, keuangannya akan meningkat, dan di sini lagi kategori seorang Libra, akan bernasib baik dan muncul serta mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka lebar di awal tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang bernasib baik dan menuju di awal tahun 2021 adalah, yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Aquarius, yang ketiga, zodiak Gemini dan yang keempat adalah zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bernasib baik dan muncul serta mendapatkan fitur skuter buka di awal tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan.